Kita bicara aplikasi psikologi, sekarang kita mulai dengan sesuatu yang umum, namun terkadang kita tidak memperhatikan. Misalnya, ketika kita melakukan ritual pagi, misalnya kita sedang buk, oh, maaf ya, di kamar mandi. Selagi kita menikmati ritual tersebut, tiba-tiba di pikiran terbetik sebuah ide, aha, atau tiba-tiba ada sebuah ide lagi, aha. Dan setelah itu Anda menjadi bersemangat luar biasa dan dari ide tersebut ternyata membuat Anda menjadi million dollar person. Apa yang terjadi pada pikiran Anda pada saat itu? Science telah selama mempelajari hal ini jika otak kita pada saat itu diletakkan sebuah benda bernama EEG (electroencephalograph) dengan puluhan kabel menempel di kepala kita dengan alat yang membaca di layar akan gelombang otak maka akan ada spark atau pijaran listrik di titik aha tadi kita kembali sebentar ke dunia tradisional atau mistis ada ritual kumkum -kum di sungai seseorang melakukan topo broto ingin kesaktian atau rezeki hingga mendapatkan wangsit bagi sains Itulah aha moment. Lalu, mengapa mesti di tengah sungai? Mengapa mesti di dalam goa? Mengapa mesti di tempat sepi? Kita kembali menengok sejarah. Apple dibuatnya di mana? HP, U.S. Packard, di mana dibuatnya? Jeff Bezos dengan Amazonnya dibuat di mana? Di garasi, ada apa dengan tempat-tempat janggal tersebut? Sains membuktikan bahwa otak manusia memiliki gelombang di mana setiap gelombang akan mentrigger enzim tertentu yang bermanfaat buat ide atau gerakan. Misalnya, seorang ibu sedang ber Berdiri di pinggir jalan lalu melihat anaknya yang berusia 3 tahun berjalan tertatih-tatih ke arah jalan raya. Dimana di kejauhan ada kendaraan melaju kencang dan anak itu menuju jalan raya tersebut. Mendadak sang ibu yang melihat anaknya berjalan tanpa menyadari bahaya yang akan datang. Melejit berlari kencang, sangat kencang dan menyambar anak tersebut dan berhasil sang ibu menyelamatkannya itulah enzim yang keluar ditrigger oleh spark di otak kecilnya akan survival insting savior penyelamatan dan ketika dihitung gerakan sang ibu tadi dengan komputer menunjukkan kecepatannya lebih cepat dari juara dunia 100 meter Usain Bolt mengapa bisa terjadi sains ternyata telah banyak mempelajari bahwa setiap gelombang otak manusia ada trigger-trigger yang bisa menyebabkan muncul Punya enzim yang diperlukan untuk setiap permasalahan kehidupan. Ketika duduk di WC tadi pagi, ketenangan pikiran bangun tidur. Inilah kenapa sholat malam disalankan ya dalam tanda petik. Gandingan tadi membawa kita ke level 4,91 cycle per second. Dimana gelombang ini adalah gelombang art atau gelombang seni. Tiba-tiba Anda bisa membuat puisi, tiba-tiba Anda bisa mengkompos lagu, tiba-tiba Anda membuat gambar lukisan yang semuanya masterpiece. Atau Anda sedang menikmati kopi pagi sambil mendengar burung bernyanyi tiba-tiba gelombang tadi tercapai dan mendapatkan solusi atas masalah Anda. Itu semua telah dipetakan oleh para saintis. Lalu ada satu hal lagi, bagaimana dengan Prosperity Conscious? Bagaimana dengan kesadaran kemakmuran ternyata telah terdeteksi brainwave khusus tersebut ada di medan morphogenetic field yaitu, nah sini maaf saya tidak bisa katakan di mana tempat gelombang tersebut karena hal ini menjadi kunci video naratif kita. Inilah sebuah aset yang sangat mahal dan telah lama menjadi pegangan kami sebuah subliminal dan binaural program untuk pengantar prosperity conscious. Inilah yang dipasang selama video Road to Billionaire. Bagi anda yang Ingin memperoleh kemakmuran, inilah yang mengubah banyak nasib sahabat saya, termasuk diri saya. Benar, salah satu unsur yang ada dalam diri saya di-trigger dengan alat ini, dan disanalah stay permanen. Karena itu, saya ingin berbagi untuk Anda, sahabat semua.